Mengapa Anda selama ini saya mengamati dan saya melihat selalu duduk di pihak di dalam menyerang kekristenan. Walaupun Anda mengaku judaism, tapi selalu bersama-sama dengan pihak Islam. Dan jarang saya melihat Anda berdebat dengan bukan jarang ya, saya tidak pernah melihat. Ya maafkan, saya tidak pernah melihat Anda berdebat dengan pihak Islam. Ya ini saja dulu anda, anda, anda mungkin bisa klarifikasi atau mungkin bisa memberikan respon. silakan. Jadi kenapa saya dibilang nggak pernah berdialog dengan umat Islam? Bo sering, saya nah, itu dapat Pak. Banyak pertanyaan dari praktisi Islam terkait bagaimana Torah, Niviim, Ketuvim dengan Al-Quran. Apakah ada kesamaan? Ya kalau dibilang sama 100% enggak. Pasti ada perbedaan dan itu nggak banyak. Dan kami... Dibedakan dengan yang namanya halakah, kalau di dalam Judaism itu ada yang namanya halakah, ada di dalam praktisi Islam itu syariat. Nah kita cuma dibedakan itu aja. Tetapi konsep fundamental kami antara Judaism dengan Islam terkait masalah Tuhan itu enggak ada perdebatan. Di dalam Islam... Sangat jelas di dalam Surah Al-Ikhlas, qulowo Wahad, Allah shomad lam walam julat, walam yakulau, kuku Al-Ahad. Jadi, Tuhan mereka, Tuhan daripada praktisi Islam itu, Ahad. Nah, Ahad padanannya sama dengan kata "Ehad", seperti yang ada di dalam "Dafarin". Di sana dikatakan: "Sema Israel, Asyem elohenu Asyem Ehad." bahkan itu selaras dengan pengajaran dari Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 dalam bahasa Ibrani di sana dikatakan Yesus berkata Fayaan, Oto, Yesua, Harisona, Lechol, Amitsfot, Sema, Yisrael, Ashem Elokeinu, Ashem Echad nah untuk konteks ketuhanan antara saya praktisi Islam dan Yesus sendiri nggak ada pak perdebatan oke clear